Aku mencari hidup dalam kehidupan dunia Setiap hari ku berpikir apakah ada Anganku berkata, dalam hatiku merasa, mungkin semua akan berakhir. Apa mungkin tak? Semua dan kehidupanku ini, dan semua yang telah terjadi takkan pernah.